Akankah USD Swiss Franc masuk dalam fase koreksi? Secara umum, bias harian pergerakan USD Swiss Franc terlihat masih berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase koreksi. Jika pergerakan USD Swiss Frank bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 0,92683 sampai 0,92612 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke atas maka ada potensi harga akan menyentuh area 0,92894. Sebaliknya waspadai jika harga USD Swiss franc terus bergerak ke bawah dan menembus level 1,15 5684 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0.92947. Sekian analisa forex untuk tanggal 12 Oktober tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi.